Kita tahu itu ada babi. Ya. Ya. Gedongnya babinya tadi. Eh? Gedongnya babinya tadi. Ceme, aku nak mundur tadi itu. Ada babi mah mundur. Ayang. Kita Pokoknya kita berangkat lagi. Pantang pulang sebelum dapat, dapat. Nah, itu. Pokoknya sampai poin. Apapun yang ditemu, <tuk> sikat, sikat. Setan babas setan. Nanti, Nanti nangis. Tadi lihat karung aja udah. <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Maranado telenya mungkin anda Di serpih. Kekutukar tambo, penembak jitu tanpa menggunakan tele nih hmm. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hmm. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hmm. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hmm. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku malam ini kita mau menembak bersama donga jump donga jump hey, kita mau nyari kaput nyari babi semoga dapat yang banyak mohon doanya supaya selamat amin yorobat alamin joss yuk ada Bekasi ya? ada yang ada di belakang ada yang ada di belakang ada yang ada di belakang ada kita di tengah perjalanan menemukan nggak orang loru eh pang eh dik babi ini hari ini tetap terles buat. Tadi? Tadi? Tengah, sawah tengah sawah dua oh ada dua tuh Bedong, ya? tapi langsung berhenti nak. Yo, nah, berhenti berarti diam dia tuh. Itu lah, eh? Temu kelapa, itu bos cabangnya. Jadi hubungannya? Hmm. Ibu dari bawah. Orak loru bos, kandani si cido lo. Soi. <cukup> <cukup> iki isi, iki ki papaya, singkewes mengkap, aluh alu. Iku deh, mau hmm. kayak, ya uang percaya naiku. Loro, mana? Ego, eh, ya. Dan kita ada, sama dua kan? Erek, iya kan? Bos tak jabut. Nah, beh, beh Kita, wow. Kita, kita lanjut nyari babi lagi. Senter, aduh, bos. Menemui kuruh babi ini, ketok. Aduh. Perjalanan malam ini belum mendapatkan poin bos ada babi tapi lari gak ketemu namanya, mana gelap begini bos Ini... eh wila guru dok seperti itu deh kamu tadi aji gitu deh kalau <laughs> situ kan berhenti tuh ada babi enggak gedor nggak babi gedor nggak babi tadi cemey ya aku nak mundur tadi itu ada babi mau mundur yang manje kau parang sama manje wajah kau jamur itu. Bila dia nak tahu apa bodoh. Yo, Awas jatuh kita apa tuh? Masih nyantai tuh Mana? Burung tuh? Iya bu Kelawar tuh Hah? Kelawar tuh Kelawar apa burung? Burung kelawar Ini ada orang masang jaring bos Kelawar Kelawar ah tapi dia dapatnya Kelawar Nih ah. Mana tak sorotnya kelawar ya? ini orang jaring orang jaring burung dapatnya kelelawar bosku tuh ah Oh iya eh kelelawar kelelawar bos bukan burung awas awas, hehehe, hehehe, hehehe, hehehe, hehehe, sini banyak lo aku pernah dapat di sini sini aku dari atas pohon situ pohon ini. Hmm. Ah, Ayo Pak bener di arah sini nah. tuh, tuh, tuh. taruh Nah. Hah? Pejuang. Nah, Pejuang malam, bos. Siang nyari duit, nyari pitis. Malam kita nyari keringat. Kayak gini lah kerjaan kerjaan orang Hm. Kayak eh, itu sepatu itu. Iya. Di kanan loh. Anjing. Main ke barang. Sepatu itu keras kiri kanannya tuh. Itu yang dekat. Coba sini. Oh. Itu udah. situ aja. Ya, terus iya nentel. Kemudian, bos. <tuk> center see, Center sih. <tuk> <tuk> center see, <bos. tuk> Wah, yang punya mantap, mantap bos. Yang punya kelapa, besok nangis nangis. Kelapanya kita curi bos. udah izin belum tadi deh. ya udah udah izin berarti halal ya hmm. Hmm. kita hmm. Hmm? tidak di semak-semak itu tidak, ya. Bela. Bela. Mau Mantap. Ini gimana suara apa ya? ya. di, di situ tadi ada bunyi tapi bukan ruak-ruak kayak. Nih, kelapa, kelapa, air kelapa mantap bos walaupun jong tetap semangat masih dalam penelusuran pencarian Aduh, anaknya, bang, hitam. Hitam -hitam. anaknya. Oh, kita, kita, nah. kita dapat lagi anaknya ruang Dapat ruak-ruak tiga, anaknya bos, induknya lolos. Oke lah, lokasinya begini bos. Begini. Mantap. Uh, ketian dari dapur ruak-ruak tiga. Mantap bos. Mana dari? Wah, tiga ekor lu mantap. Dah. Entah, bos. Mantap bosku. Baru dapat satu bosku. Kita buru lagi. Sampai banyak bosku. Oke? Okay? Oke. Okay. Okay. Wah setelah tadinya, oh, ini lah. Kalau punya pakai telur. <laughs> <laughs> Kalau pakai telur tidak kelihatan. Ter ya, terlalu, ter terlalu dekat waktu menunjukkan pukul setengah 11 setengah 11 jadi mau. melunjukkan setengah sebelas. kalau ada yang di lagi yang nanti ada yang di telepon sama istrinya nanti <tik> Adi, baru mentara balik ya nanti telepon mininya suruh gak <tik> suruh hehehe